Ini salah satu motor uh, apa cita-cita gue dari dulu ya. Sebelumnya memang sering main motor juga, tapi mereka tipe vintage. Dulu main motor-motor terabas segala macam. Uh, ini impian dari sejak awal pengen cari motor vintage. Dapat info dari teman ada salah satu motor vintage yang kondisinya masih itu masih di Jepang ya. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol uh, barang bisa masuk ke Indonesia bisa dibeli di si Indonesia. Ternyata barang ini uh, ada di daerah Kamulang. Satunya di bengkel restorasi d Nah, sekalian nego-dego segala macam, dan akhirnya dapetlah motor ini. Dan sekalian pun direstorasi oleh Depro. Kondisinya uh, sangat memperhatikan. Kurang lebih 30% lah. Lampu aftermarket. Uh, body uh, karatan, mesin juga karatan. Hari ini kita tolong sama POM Dedi untuk di restorasi habis dan hasilnya ya seperti ini. Untuk kondisi sebelumnya ini, ya namanya motor di di negara asalnya itu udah terpakai ya. Lama di penyimpanan, hancur. E, seperti kayak tangki tangki ini ibaratnya e, sudah bekapur. Bekapur dengan Uh, ini udah bodi-bodi plastik yang namanya body plastik sudah sudah bekapur, nah kita balikan lagi seperti semula. Kayak seperti ibatnya nggak 100% kayak aslinya, ya minimal 90%. Gitu loh. Untuk konsep sendiri, awalnya memang pengen konsep baja. Tapi memang in basic ini, motor ini uh, tahun 90. Kalau konsep baja merah ini kan konsep tahun motor 88 ya. Awalnya belum dapat lampu. Lampu depan belum dapat, lampu belakang belum dapat. Dikasih Om Dedi lampu yang bawaan dia, model kotak sama lampu belakangnya model kayak mangkok kecil gitu. Kalau untuk konsepnya sih sebenarnya sih ini look original ya, adventure Jadi kita nggak banyak ngerubah dari originalnya, pat-pat yang tadinya nggak ada kita uh, kembalikan lagi sesuai aslinya, gitu dari kaki-kaki semua kita kita rebuild lagi dari yang semua sil-sil semua kita rebuild lagi semua Dapat tarik dengan baja, ya, pertama, ya, karena lampu bulat ini. Lampu bulat ini kondisinya memang kan dibilang untuk di market di Indonesia sendiri masih jarang, ya. Untuk dapat ini pun cukup sulit. Ini hunting beberapa uh, bulan, nah setelah motor ini jadi, baru dapat lampu depan, lampu belakang. Itu pun dapat dari anak komunitas SLR juga yang dapatnya. Kalau menurut Om Deddy, ini mesin masih Orsinil, belum pernah diubungkan sama sekali Bisa dibilang masih OS0 lah Belum di upgrade sama sekali Dan menurut Om Deddy juga ini uh, salah satu uh, motor yang dikerjakan tipe Lexar yang paling oke okay mesinnya Kalau kesulitan dalam motor ini sih sebenarnya nggak ada ya Kita hanya tinggal ngikutin aja, ngikutin annual booknya untuk mesin mungkin uh, dari packing packing kita order langsung dari eBay packing uh, untuk packing setnya kita kita rebuild semua semua uh, seperti biar layak lagi. Nah beruntungnya ini pas datang kemari pas saya bongkar ini mesin masih good condition Ya masih bagus banget uh, dari ownernya sebelumnya di Jepang ini mungkin nggak pernah dibongkar bongkar kali ya. ya Makanya beruntung banget nih dapat unit yang bagus banget gitu loh. proses uh, pengertian kita, kita lihat unit dulu. Apa aja yang perlu diganti dan tingkat kesulitan dari spare part yang yang harus kita ada, ini apa aja. Nanti kita uh, diskusi sama si klien, oh ini memakan waktu yang lama dan harga sekian. Awalnya dari situ dulu, kalau itu dia oke, okay, baru kita bicara dengan uh, tahap selanjutnya, tahap uh, restorasi. Ibaratnya dari mulai pembongkaran sasis, kita klotokin dari sampai bersih Kita buang karatnya semua, sampai kita painting lagi Dan ada bagian-bagian yang perlu di powder coating Dan bagian-bagian yang baut, seperti baut-baut kita perseng ulang so, uh, Kita masih mematkan yang orinya dulu Kalau memang udah tidak di, bisa diselamatkan, ya kita cari penggantinya, apa market gitu Kalau untuk spare parts, sih, kita uh, mulai dari teman-teman komunitas, ya. Kita cari, ya, uh, dari mulai dari Jakarta sampai Pulau Bali, uh, Sumatera. Kita hunting, ibaratnya kebanyakan sih di daerah Batam yang masih banyak nyimpen. Itu cuman, ya, baik lagi ke harga, biasanya kalau kita ini. Kalau untuk masalah job ini Bro Adit nih dia minta yang terbaik karena untuk segala medan, gitu kan. Makanya kita carikanlah e, bahan yang biasa saya sering pakai juga dan udah teruji di dibuatnya buat adventure, buat off road. Saya sering pakai ini e, dari MB -Tech. Untuk tas juga saya pakai juga yang terbaik juga pakai MB -Tech. Jok sendiri, uh, karena ini motornya konsepnya restorasi, ya, Gue sesuai dengan orinya. Ya, tidak banyak jahitan, ya, model simpel lah, dan tulisan SR pun enggak dibordir menggunakan uh, printing, tendangan toolkit. Toolkit pun uh, ngikutin uh, orsinilnya dengan printing Honda di belakangnya dari segi tampilan jok dan mengendarai yang penting nyaman lah di ajak jalan jauh nyaman tidak menyusahkan tidak mungkin badan pegal karena motor ini cukup dipakai untuk touring buat adventure saya mengutamakan kenyamanan ya pertama ya kita menggunakan ban menggunakan dual purpose dan shock bisa distel segala macam dan untuk kelistrikan lampu menurunkan dua lampu yang kelistrikannya cukup terang Ya secara seluruh sih dari hasil restorasi yang dibuat oleh Depro sangat puas ya Dipakai touring nyaman, dipakai untuk jalan petaharian juga enak, ya puas lah Motornya pun cukup dilirik lah di jalan lah karena, karena bentuknya aneh, jarang yang di jalan ada Jadi bahan perhatian juga sih ya cukup puas lah Mungkin eh, kedepannya. depannya ada project lanjutan mungkin motor dua tak. di Pro Garage ini bergerak di restorasi dan jual beli unit juga gitu kan. Dari mulai trail, motor custom ya, sampai ya pokoknya barang-barang hobi lah. Seperti kayak mangki, motor-motor kecil gitu kan. Kita ada juga Sekarang lega lagi, lagi touring nih, pada senang hobi touring kan sekarang nih, keliling kling daerah. Kita lagi mau menyediain appareernya, mungkin kedepannya itu sih ya. Dan untuk adventure sih kita sering, kadang-kadang uh, ya sebulan sekali lah ya. Adventure kita jalan kemana gitu kan, camping, biasa sama teman-teman komunitas. Kita juga sering kali ikut event-event, -even, seperti custom pass, ya kita menghadirkan beberapa motor lah kadang kita ada di GTT ada event juga kita ikutin kontes di motornya ada beberapa yang masuk lah alhamdulillah ibaratnya dapat dapat penghargaan dari si kontesnya itu tersebut uh, bagi teman-teman yang mau uh, merestorasi motornya seperti apa yang diinginkan bisa hubungi kami di Diplu Garage. Uh, IG di Geres, ada juga, terus di sosial medianya di uh, Facebook uh, di Geres, dan uh, IG saya pribadi nggak ada juga. Dedi, No Dedi. Kalau nomor WA di 0821 44 1079, uh, Silakan mampir, kita ngopi-ngopi bareng. Uh, saya Dedi dari Progres. Salam NJDT, nikmat jangan ditunda.